Saat itu tengah malam ketika Ye Chen kembali ke taman spiritual kecil. Ketika dia memasuki taman, Huwa sedang duduk di atas kaus kaki katail dan menghirup energi vital antara langit dan bumi. Setelah pemeriksaan, Ye Chen menemukan bahwa Huwa telah memantapkan basis kultivasinya pada tingkat pertama tahap kondensasi Qi. Kamu anak yang rajin, Ye Chen tersenyum. Kata-katanya mengganggu Hua, yang membuka matanya dan bergegas berdiri ketika melihat Ye Chen, kakak, kamu kembali. Bagaimana perasaanmu? Ye Chen menepuk pundak Hua. Besar. Ha, ha, mengekspos dua baris gigi putihnya. Hua, bocah yang jujur, tidak tahu bagaimana menyembunyikan perasaannya yang sebenarnya. Aku bersemangat sekarang. Dan saya makan lebih banyak. Kamu akan menjadi lebih kuat di masa depan. Ye Chen memberi Hua senyuman yang menghibur, mengeluarkan tiga botol cairan roh giok dari tas penyimpanannya, dan memberikannya kepadanya. Ambil tiga tetes setiap satu jam. Tiga tetes adalah batasnya, jangan minum lebih banyak. Kakak, terima kasih. Bersemangat, Hua menyeka botol dengan lengan bajunya. Datanglah padaku saat kamu minum. Baiklah. Hua mengangguk dan mendongak dengan matanya yang berbinar. Kakak, bolehkah aku pergi ke Pegunungan Roh untuk berlatih seperti yang kamu lakukan? Ye Chen terdiam. Dia tahu betapa berbahayanya sekte itu. Yang lemah diintimidasi dan yang kuat akan menimbulkan kecemburuan. Skema itu berada di luar pertahanan. Hua? Anak laki-laki yang jujur, tidak tahu apa itu penipuan dan rencana jahat. Ye Chen tidak ingin dia mengungkap hal-hal jahat ini terlalu dini. Aku hanya ingin melihat dunia di pegunungan. Hua menundukkan kepalanya saat Ye Chen diam. Meskipun menghela nafas, dia masih menyeringai ke arah Hua dan menepuk kepalanya. Kamu membuat beberapa persiapan. Aku akan membawamu ke Spirit Mountains besok. Benar-benar, Hua mengangkat kepalanya. Ya, silakan bersiap-siap. Baiklah. Hua bergegas ke kamar kecilnya dengan gembira. Untuk aku. Ye Chen menghela nafas setelah Hua pergi, membantumu menjadi seorang kultivator benar atau salah. Melirik ke kamar Hua, Ye Chen pergi untuk menyembuhkan luka elang kecil itu. Setelah itu, dia masuk ke kamar Zhang Fengyan dan memasukkan sebotol cairan roh giok ke dalam tubuhnya, membantunya dalam pemulihan. Akhirnya, dia kembali ke kamarnya dan meletakkan labu emas ungu kecil di samping tempat tidurnya untuk menghirup energi spiritual. Menutup mata, dia mulai melatih keterampilan membakar langit, menyempurnakan tubuhnya. Keesokan harinya, dia melangkah keluar dari kamarnya sebelum matahari terbit. Hua menunggu di taman, yang sudah bangun dan berganti pakaian bersih. Perlakukan dirimu sendiri saat berlatih di pegunungan. Jangan menimbulkan masalah. Kembalilah lebih awal, Zhang Feng Nain memegang tongkat dan menyuruh Hua lagi dan lagi, takut dia akan diganggu. Ye Chen melangkah perlahan ke arah Zhang Feng Nian, tersenyum, Tuan, jangan khawatir. Aku akan merawatnya. Setelah sarapan cepat, Zhang Feng Nian melihat Ye Chen dan Hua pergi. Hua terus melihat sekeliling dengan matanya yang besar, dari puncak yang megah, istana yang megah hingga pohon roh dengan cahaya cemerlang yang melekat di sekitarnya. Ini adalah pertama kalinya dia mencapai pegunungan roh dan semuanya baru baginya. Banyak murid datang ke pegunungan roh untuk menyerap energi vital hari ini. Mereka kembali berlatih kultivasi mungkin karena pertarungan di antara para murid dari tiga puncak utama berakhir untuk sementara dan tidak ada yang perlu ditonton. Mungkin kompetisi antar sekolah luar yang akan diadakan dalam sebulan memberi tekanan pada mereka dan mereka harus mempercepat latihan. Tapi kedatangan Ye Chen menarik banyak perhatian. Perilaku murid magang mengejutkan semua orang sejak dia datang ke sekte Heng Yue, seperti mengalahkan Zhao Long di atas angin dan cloud podium, memukul Wei Yi yang hingga setengah cacat dan mendapatkan hukuman di Regulation Hall. Mengapa dia membawa Hua ke sini? Dia mengabaikan aturan di depan umum. Apakah kamu buta? Energi vital bergetar di tubuh Hua. Dia bisa berkultivasi. Menakjubkan. 72. Mengabaikan diskusi murid lain, Ye Chen memegang tangan Hua dan lewat perlahan. Hua mengikuti di belakang Ye Chen dengan gentar, dan tidak berani bereaksi terhadap komentar dan isyarat para penonton. Jangan takut, Ye Chen menyeringai. Aku, aku tidak takut. Setelah melewati beberapa tikungan, Ye Chen membawa Hua ke Paviliun Jiuking untuk mendapatkan kartu identitas. Tetua Sekte Qingyi yang arogan berdiri di aula. Dia tersenyum ketika Ye Chen masuk, Nak, aku tidak mengenali bakatmu. Tetua Sekte King Yi masih ingat pertama kali Ye Chen datang ke sini, ketika kepala master dari tiga puncak utama hadir, menolak untuk mengambil Ye Chen sebagai murid mereka karena bakatnya yang buruk. Tapi apa yang terjadi selanjutnya mengejutkannya? Seorang murid magang yang ditolak oleh tiga puncak utama adalah seorang jenius yang luar biasa. Mereka semua menyesal telah menolak Ye Chen. Sekte tua, tolong jangan bercanda. Ye Chen tertawa. Dia membawa Hua ke hadapan Tetua Sekte King Yi dan menyeringai, Tetua Sekte, ini Hua. Dia datang ke sini untuk mendapatkan kartu identitasnya. Oh. Penampilan sesepuh sekte Kingi tertuju pada Hua. Kingi melihat Hua dari atas ke bawah dan mencubit lengan dan bahunya. Dia sudah melakukan kesalahan, dan tidak bisa membuat kesalahan yang sama lagi. Dia memeriksa dengan hati-hati kali ini. Bakat dan kualitas Hua biasa-biasa saja, kalah dengan Ye Chen. Nak, kamu hanya bisa menjadi murid magang sekarang. Kingi memandang Hua dan bertanya, maukah kamu? Ya, ya. Hua mengangguk, kakek, saya bersedia melakukan apa saja selama saya bisa berkultivasi di pegunungan roh. Tetua Sekte King Yi terkekeh dan berjalan masuk. Setelah beberapa saat, dia keluar dengan tas penyimpanan. Ye Chen mengambil tas penyimpanan atas nama Hua, membungkuk ke King Yi, menangkupkan tangannya, Tetua Sekte, terima kasih. Dia akan pergi tetapi sesepuh Sekte King Yi memanggilnya. Nak, apakah kamu ingin menjadi muridku setelah magang? King Yi memberi Ye Chen tawarannya. Menurut aturan Sekte Heng Yue, para tetua Sekte dari tiga puncak utama atau pavilion lain memiliki hak untuk menerima murid. Kini ingin Ye Chen menjadi murid Paviliun Jiuking miliknya. Terima kasih atas apresiasinya. Saya akan mempertimbangkan tawaran Anda setelah magang. Tersenyum, Ye Chen tidak menerima atau menolak tawaran itu. Jawabannya bijaksana. Aku menunggu jawabanmu. Mengangguk, Ye Chen membawa Hua keluar dari Paviliun Jiuking. Dia bertemu dengan seorang kenalan, lebih tepatnya, musuh. Sebuah tiruan menjijikan selalu terlihat di sekitar mulut pria gagah berjubah putih itu. Melihat lebih dekat, Ye Chen menemukannya Qi Hao dari puncak renyang yang menyergap Ye Chen di pegunungan di belakang sekte tersebut. — Wah! Qi Hao mencibir saat melihat Ye Chen, betapa kecilnya dunia ini. Kamu pria tidak berguna terlihat di mana-mana. Cahaya dingin berkedip di matanya, Ye Chen bermaksud untuk berduel dengan Qin Hao di podium sekarang. Tapi dia melepaskan ide ini setelah musyawarah, karena dia tidak ingin Hu Hua melihat adegan berdarah. — Apa, kamu tidak dicambuk sampai mati oleh cambuk api? Qi Hao meremehkan sambil tersenyum. Di samping Ki Hao berdiri seorang remaja angkuh bernama Ki pada usia yang sama dengan Hua. Dia melirik Hua dan mencemooh, sangat lemah. Merendahkan diri, Hua menundukkan kepalanya dalam pandangan Ki dikalahkan oleh Kyun dalam hal kelahiran asli, basis kultivasi, temperamen dan kualitas. Ye Chen menyeret Hua pergi, tapi menjawab dengan dingin. —Ki Hao, aku akan menunggumu di Wind and Cloud Podium besok. 73. Setelah meninggalkan pavilion Jiuking, Ye Chen menyeret Hua ke pavilion alat roh dan memilih senjata yang cocok. Kakak, aku mempermalukanmu. Hua menundukkan kepalanya sambil berjalan. Ye Chen berhenti. Segera, dia menemukan mengapa Hua berkata demikian. Bocah yang jujur itu tampaknya peduli dengan komentar Ki Hao dan Ki Yun. Rekan Hua, Ki jauh lebih kuat dari Hua. Ye Chen mendengar tentang Ki Hao, seorang putra dari klan kultivasi, datang ke sekte Heng Yue di masa kecilnya. Rupanya... Remaja bernama Qi Yun juga berasal dari klan Ki dan datang ke Sekte Heng Yue untuk berkultivasi. Kekaisaran Grichu menikmati banyak klan budidaya, seperti klan Sangguan dari daerah Dong Yue, klan Situ dari daerah Siku, klan Ki dari daerah Nanjiang dan klan Wang dari daerah Beihuan. Qi Hao dan Qi Yun harus berasal dari klan Ki di daerah Nanjiang. Meskipun fondasi klan kultivasi tidak sedalam sekte, murid dari klan dimandikan dan dipelihara oleh obat spiritual selama pertumbuhan mereka. Dalam hal ini, tidak hanya Huo tetapi juga Ye Chen tidak dapat mengejar mereka. Karir kultivator Anda baru saja dimulai. Jalanmu masih panjang. Ye Chen menepuk bahu huwa dan memberinya senyuman yang menenangkan. Bukankah aku harus datang ke sini? Sekarang kamu di sini, berkonsentrasilah pada latihan. Ada yang lemah dan kuat di dunia. Tapi Tuhan itu adil. Jika Anda lebih rendah dari orang lain, Anda mungkin tidak selamanya demikian. Saya dipandang rendah ketika saya tiba di sini. Eh, aku akan bekerja lebih keras dan tidak pernah kehilangan muka. Mereka mencapai Paviliun alat roh. Tertidur, sesepuh Sekte Zou Dafu membuka matanya saat mereka tiba. Masuk, tapi pilih satu alat saja. Zou Dafu melambaikan tangannya. Teruskan. Ye Chen dengan lembut mendorong Huwa ke depan. Pilih alat yang cocok untukmu. Aku akan mencari yang lebih baik untukmu nanti. Petik dua. Ye Chen mengganggu tidur Zou Dafu, yang duduk dan merentangkan tangan, menguap. Sebelum Huwa keluar, Ye Chen melangkah ke arah Zou Dafu dan tersenyum. Tetua Sekte, apakah Anda memiliki besi suan atau baja suan? Besi suan dan baja suan adalah bahan yang sangat berharga untuk penyempurnaan senjata, dan jarang ditemukan. Menanyakan harga mereka, Ye Chen ingin menyempurnakan esensi dari kedua bahan tersebut menjadi pedang awan merah. Kombinasi besi suan yang keras dan baja suan yang lembut sangat sempurna. Itu tercatat di Weapon Refinement Neck. Meskipun jarang, saya memiliki keduanya. Tapi saya khawatir Anda tidak mampu membelinya. Zhou Dafu menggosok matanya yang mengantuk. Mata berbinar, Ye Chen buru-buru bertanya, sesepuh sekte, berapa harganya? Zhou Dafu tidak menanggapi, tetapi mengulurkan satu jari. A. seratus ribu, Ye Chen harus menelan seteguk budak. Harganya rendah, mereka dijual dengan harga lebih tinggi di paviliun harta karun Pangdahai. Zhou Dafu melihat sekilas pada tampilan rumit Ye Chen dan melanjutkan, seratus ribu batu roh dapat ditukar dengan sepotong besi suan atau baja suan seukuran telur. Ye Chen menelan seteguk salep lagi. Dia tahu betapa berharganya besi dan baja itu, tetapi meremehkan harganya. Seratus ribu batu roh. Seorang murid dari sekolah luar mungkin tidak mendapatkan begitu banyak batu roh sepanjang hidupnya. Meskipun Ye Chen bisa menjual cairan roh giok yang dia sempurnakan, butuh waktu lama untuk menghasilkan kekayaan yang begitu besar. Ada tempat di mana kedua hal itu lebih murah. Zhou Dafu terus berbicara. Apa itu? Pasar Gelap Hantu. 74. Ye Chen mengelus dagunya, berkata pada dirinya sendiri, Aku lupa tempat itu terletak di persimpangan perbatasan sekte Hengyue, Zengyang dan Qing Yun, pasar gelap hantu adalah tempat perdagangan dan pembuangan barang curian. Itu tidak aman dan terkenal sejak zaman kuno, di mana banyak penjahat muncul. Ye Chen belum pernah ke pasar tetapi mendengar reputasi buruknya sebelumnya. Meski kacau, ia menjual beberapa harta tak ternilai dengan harga lebih murah. Banyak pembudidaya mencari beberapa barang berharga di sana. Berapa harga besi dan baja di sana, dibandingkan dengan milikmu? Ye Chen memandang Zhou Dafu. Besi dan baja suan di sana adalah barang haram. Sebagian besar pemilik buru-buru menjualnya, yang harganya lebih murah 40 hingga 50 ribu batu roh. 40 sampai 50 ribu. Ye Chen menggosok dagunya lagi. 40 hingga 50 ribu batu roh adalah kekayaan besar baginya. Jika dia bisa membeli besi dan baja suan di pasar gelap hantu, dia tidak keberatan pergi ke sana. Di sana berbahaya. Anda mungkin kehilangan hidup Anda kapan saja. Pertimbangkan sebelum Anda pergi. Zhou Dafu melirik Ye Chen. Saya tidak punya pilihan lain. Hargamu sangat tinggi. Hanya 40 hingga 50.000 ribu batu roh. Anda bisa menyelamatkan mereka. Zhou Dafu terbatuk, saya tidak mengambil besi suan dan baja suan secara kebetulan, tetapi berusaha keras untuk mendapatkannya. Saya juga perlu menghasilkan uang. Menggerakkan mulutnya, Ye Chen berpikir bahwa Zhou Dafu dan Pang adalah rubah tua yang cerdik. Hua menyelesaikan pemilihannya dan keluar dengan membawa senjatanya. Dia tidak memilih pedang roh tapi tongkat besi yang tidak sesuai dengan tinggi badannya. Itu bisa digunakan dengan enggan. Batang besi hitam. Melihatnya, Zhou Dafu menatap Hua dan bertanya kepadanya, Anak kecil, mengapa kamu memilih yang ini dari begitu banyak alat roh? Hua, kamu bisa ganti yang lain. Ye Chen menyeringai. Tombak adalah yang paling sulit untuk dilatih di antara banyak senjata. Dibandingkan dengan tombak, tongkat tidak memiliki kepala tombak, tidak mudah untuk dilatih juga. Jadi Zhou Dafu dan Ye Chen menyarankan Hua mengganti alat roh lainnya. Tidak perlu, tidak perlu. Saya sangat menyukainya. Hua terkekeh. Baiklah, ambillah. Ye Chen berhenti membujuk karena dia tahu bahwa Hua tidak akan berubah pikiran begitu, dia membuat keputusan. Pedang itu tajam dan tongkat itu mistis. Ambil saja. Zhou Dafu tidak keberatan lagi. Sekte tua, apakah Anda memiliki seni mistis tentang staf? Ye Chen menoleh ke Zhou Dafu. Hua harus banyak belajar sebagai kultivator segar. Bahkan Ye Chen tidak tahu apa-apa tentang keterampilan staf, apalagi Hua. Keterampilan staf tidak begitu populer. Saya tidak punya, Zou Dafu menggelengkan kepalanya, kamu bisa pergi ke paviliun harta karun untuk melihatnya. Pang Dahai mungkin punya. Ye Chen sedikit kecewa. Begitulah, kami berangkat sekarang. Ye Chen menangkupkan tangannya dengan hormat dan berjalan keluar dari paviliun alat roh bersama Hua. Mereka pergi ke paviliun harta karun tetapi tidak menemukan apapun. Ye Chen membawa Hua ke puncak bukit kecil di mana dia selalu berlatih dan kadang-kadang menginstruksikan Hua, keduanya saling menjaga satu sama lain ketekunan dapat membantumu meningkatkan basis kultivasimu. Bekerja keras. Oke, aku akan bekerja lebih keras dan tidak mempermalukanmu. 75. Segera, fajar terjadi pada malam yang sunyi. Sepotong berita mencolok menyebar di antara sekolah luar sekte Heng Yue. Pernahkah kamu mendengarnya? Ye Chen akan menantang Ki Hao. Benar-benar. Ki -benar. Hao berada di tingkat kedua dari tahap inti manusia. Apakah Ye Chen marah? Berita itu menimbulkan kehebohan. Perkelahian di antara para murid dari tiga puncak utama baru saja berakhir. Setelah beberapa waktu yang tenang, duel akan terjadi di podium angin dan awan, di mana Ye Chen, Raja Drama akan ambil bagian. Beberapa murid bebas pergi ke podium untuk mengambil tempat untuk diri mereka sendiri terlebih dahulu. Ye Chen membenci puncak renyang. Sudah waktunya untuk menghukumnya. Immortal King Yang, kepala master puncak renyang memegang kepercayaan pada Ki Hao, duduk di podium batu yang tinggi. Ya Tuan, di bawah podium, Ki Hao mengayunkan lengan bajunya dengan anggun dan tersenyum mengejek. Kami juga akan pergi ke sana. Su Sinyu dan sekelompok murid mengikuti Ki Hao. Di bawah podium angin dan awan, para penonton sudah memberi jalan bagi Ye Chen, yang memanggul pedang Tian Kue dan berjalan perlahan. Dia mengalahkan para murid dari dua puncak utama berturut-turut. Akankah dia memenangkan Qi Hao kali ini? Wei Yang dan Zhao Long bukan tandingan Qi Hao. Tahap kondensasi Qi tidak bisa dibandingkan dengan tahap inti manusia. Ye Chen hendak pergi ke podium dalam diskusi para penonton, tetapi ditangkap oleh bayangan yang keluar dari dekat. Ye Chen menggerakkan mulutnya tanpa sadar. Orang yang menyeret Ye Chen adalah Xiong Er. Dia tampak canggung, dan wajahnya yang bengkak dan gemuk berwarna hitam dan biru. Sionger pasti dipukuli habis-habisan oleh ayahnya setelah kembali. Nak, katakan dengan jujur, seberapa yakin kamu menang? Sionger menatap Ye Chen dengan sepasang mata kecil. Seratus yakin. Baiklah, Sionger pergi dengan cepat saat dia datang, tapi Ye Chen bingung. Berbalik, Ye Chen berjalan ke Win and Cloud Podium. Datang ke sini untuk bertaruh. Semakin banyak Anda bertaruh, semakin banyak Anda menang. Raih kesempatan terakhirmu. Saat tiba di podium, Ye Chen mendengar suara-suara di bawahnya. Dia melihat dari dekat dan menemukan orang yang meneriakan sioner Sebuah meja dibawa oleh sioner dari suatu tempat, di atasnya berdiri dua piring dengan, Ye Chen, dan, Qi Hao, di atasnya. Berjudi di luar persaingan. Ye Chen mengerti apa yang akan dilakukan sioner Peserta duel biasanya selalu bertaruh pada sesuatu. Di bawah podium, para murid yang kendur juga bertaruh pada batu roh mereka. Beberapa yang beruntung akan menghasilkan banyak uang dalam semalam, tetapi yang tidak beruntung mungkin kehilangan semua kekayaannya. Ayo, bertaruh satu batu roh pada Ye Chen, hadiah sepuluh. Taruhan sepuluh batu roh pada Ki Hao, hadiah satu. Semakin banyak Anda bertaruh, semakin banyak yang Anda dapatkan. Petik 2. Ketika Sionger berteriak, semua penonton berbondong-bondong ke arahnya. Bertaruh pada Ki Hao. Saya juga. Ki Hao akan menang. Tidak mudah membayangkan bahwa hampir semua murid lebih menyukai Ki Hao dan bertaruh padanya. Batu roh di depan piring kihau menumpuk tinggi, tetapi di depan piring Ye Chen tidak ada apa-apa. Apakah aku sangat lemah? Tertegun, Ye Chen berdiri di podium dan melirik ke bawah. Tapi dia menyeringai. Jangan pernah menarik batu roh yang kamu berikan. 76. Teriakan sionger bergema melalui podium angin dan awan, yang cerdas dalam bisnis dan mengedipkan mata pada Ye Chen saat bertunangan di depan meja judi. Aku bisa menghasilkan uang. Ye Chen sepertinya meramalkan tumpukan batu roh yang mengilap. Dia memikirkan di mana mendapatkan batu roh untuk besi suan dan baja suan sebelumnya. Tapi sekarang dia bisa mendapat keuntungan dari pertaruhan itu. Dalam waktu singkat, di meja pertaruhan, batu roh menumpuk lebih tinggi dari seseorang, bernilai sekitar 5 hingga 60.000 ribu. Murid-murid kembali ke tempat duduk mereka setelah bertaruh, menggosok telapak tangan mereka dan menunggu keuntungan mereka. Ki Hao datang. Segera, seorang murid bermata tajam berteriak. Para penonton di bawah podium semuanya memandangi Ki Hao berbaju putih dengan kipas putih di tangan. Dia melangkah perlahan, diikuti oleh sekawanan murid dari Puncak Renyang, yang datang ke sini untuk menghiburnya. Dalam tatapan, Ki Hao mendarat di win dan cloud podium dengan anggun dengan senyum mencemooh. Wow, betapa tampannya, ceritan para murid perempuan memenuhi tempat itu. Menikmati apresiasi, Ki Hao melambaikan kipas lipatnya sedikit dan terlihat sopan. Kakak Ki, kalahkan dia. Bersemangat tinggi, para murid dari Puncak Renyang bersorak untuk Ki Hao sebelum bertarung. Berkonsentrasilah pada pembunuhan, sulit bagimu untuk mencapainya. Di antara para penonton, Susinyu menatap Ye Chen dengan pandangan menghina. Di podium, Ki Hao menatap Ye Chen dengan sikap menghina dan mencemooh, Ye Chen, beraninya kamu. Anda bahkan menantang saya. Diam, Ye Chen tersenyum dingin. Ki Hao, apakah kamu ingin bertaruh? Jika tidak, taruhan akan berakhir. Sionger berteriak di bawah podium. Tentu saja, aku bertaruh. Ki Hao menutup kipasnya dengan lembut dan melemparkan tas penyimpanan ke bawah. Aku bertaruh pada diriku sendiri, sepuluh ribu batu roh. Wow! Ucapannya menyebabkan keributan dalam sekejap. Terutama para gadis memekik terus-menerus. Di mata mereka, Ki Hao yang tampan dan berkultivasi tinggi tidak hanya berasal dari klan yang kuat tetapi juga murah hati, memenuhi standar kekasih ideal mereka. Saya tidak sekaya kakak senior Ki. Saya bertaruh seratus. Ye Chen melemparkan seratus batu roh di depan plat namanya. Tidak ada yang bertaruh padanya kecuali dirinya sendiri. Taruhan berakhir. Sionger berteriak dan menggedor meja judi. Para penonton bertaruh. Bukankah kita mengikuti teladan mereka? Ki Hao tersenyum pada Ye Chen dengan dagu terangkat tinggi. Jika dia mengangkat dagunya sedikit lebih tinggi, itu mungkin menyentuh langit. Aku tidak mau. Saya tidak punya uang. Apakah kamu takut? Tidak, bukan aku. Ye Chen membersihkan telinganya, kamu akan pingsan nanti setelah aku memukulmu. Dan semua barang berhargamu akan menjadi milikku. Nada yang besar, mata bersinar dingin, Ki Hao mengambil tindakan dengan ketukan jari kakinya. Dia memutar dan berbalik, berdiri di depan Ye Chen. Gerakannya yang tak terduga berubah, dan bayangan mengikuti. Seberapa cepat dia? Betapa misterius gerakannya, Ye Chen, saingan Ki Hao juga kagum. Dalam sekejap, Ki Hao berdiri di samping Ye Chen dan mengangkat telapak tangannya. Ye Chen mengayunkan pedang Tian Kue sekaligus. Bang! Dipukul oleh Ki Hao, Ye Chen didukung. Tapi dia tidak menyisihkan semua usahanya, dan dia juga tidak akan meninggalkan Ki Hao kesan kelemahannya untuk menguji kekuatan Ki Hao. 77. Kamu sangat lemah. Mengambil keuntungan dalam satu pukulan, Ki mencibir, bergerak dengan anggun dan tiba di hadapan Ye Chen dalam satu langkah, energi vital mengalir deras di telapak tangannya dan berkumpul menjadi cetakan telapak tangan bintang. Berdengung! Ye Chen mengayunkan pedang Tian Kue. Ki bersandar ke satu sisi dan menghindari pedang raksasa itu. Telapak tangannya menerjang ke arah dada Ye Chen dan hampir memukulinya dalam satu pukulan. —Kamu meremehkan kemampuan bertarungku!— Ye Chen mencemooh, yang mundur dengan cepat ketika telapak bintang hampir mengenai dia. Terlalu lambat, Ki Hao berhadapan dengan kecepatan yang sangat cepat. Lambat, saya mempercepat. Tersenyum santai, Ye Chen melemparkan pedang ke Ki Hao ketika dia melangkah mundur dan sementara itu dia menyerang ke depan sambil memantul dari tanah. Bang! Ki Hao memblokir pedang Tian Kue dan serangan Ye Chen pun terjadi. Telapak guntur bergegas. Saat guntur muncul, Ye Chen meninju Ki Hao. Berhenti sejenak, Ki Hao melakukan serangan balik dari kejauhan. Ledakan. Dua telapak tangan yang mengerikan jatuh di udara, meledak. Qi Hao tampaknya tidak mengumpulkan kekuatan yang cukup, didorong kembali oleh telapak tangan Ye Chen. Qi Hao menjadi lebih buruk dalam konfrontasi. Para penonton tercengang. Kamu tidak tahu apa-apa. Qi -apa. Hao memblokir pedang dan tidak punya cukup waktu untuk mengumpulkan semua energi spiritualnya. Itu sebabnya dia tidak bisa mempertahankan langkah Ye Chen sekarang. Petik dua. Meski begitu, Ye Chen tidak sesederhana itu. Aku meremehkanmu. Melangkah mundur, Qi Hao mencibir. Cegukan kecil itu tidak mengganggunya, karena pemanasan baru saja dimulai. Kamu akan kalah jika kamu memandang rendah aku. Mari kita lihat apakah Anda dapat mempertahankan diri terhadap langkah saya berikutnya atau tidak. Mata berkilat dingin, Ki Hao mengaitkan tangannya, sesuatu berubah di atas kepalanya. Jutaan pedang energi muncul dan berdengung. Hujan pedang. Ketika Ki Hao berteriak dan melambaikan tangannya, pedang energi yang indah itu jatuh seperti hujan. Ye Chen mengambil tindakan, mencabut pedang raksasa yang ditanam di podium dan memasukkan energi vitalnya ke dalamnya. Berdengung. Pedang berat itu diangkat tinggi oleh Ye Chen, menunjuk ke langit, dan terus berputar. Pusaran air energi vital yang sangat besar muncul berpusat di sekitar Ye Chen dan merobek pedang energi menjadi berkeping-keping. Istirahat langkah tidak membuat marah Qi Hao, tetapi menimbulkan cemoohnya. Jejak energi es mengalir menuju Ye Chen dari bawah tanah. Jantungnya berdebar. Keterampilan naga tanah, Qi Hao menyatukan kedua telapak tangannya dan berteriak. Melolong. Tiba-tiba, rangan naga yang dalam datang di bawah kaki Ye Chen. Dalam hitungan detik, naga virtual meledak dari tanah dan menerjang ke arah Ye Chen, meraung. Betapa dalamnya skill rahasia itu! Murid-murid di bawah podium semuanya mengagumi keterampilan mistis Ki Hao. — Tidak peduli kamu naga atau cacing, terkaparlah di tanah! — Teriakan kasar Ye Chen datang dari podium. Tinjunya terkepal kuat dan darah dipercepat beredar. Saat energi vitalnya bergulir ke jari-jarinya, dia meninju energi naga virtual tepat. Tinju yang kuat menyebarkan energi. Semua penonton tertegun. Seberapa kuat Ye Chen? Kami memandang rendah dia sebelumnya. Ya ampun, aku tidak pernah tahu kamu begitu pandai dalam pertempuran. Di bawah podium, Sionger menghela nafas lega saat melihat Ye Chen menghancurkan energi naga menjadi beberapa bagian. Ki Hao meringis dan mengaitkan tangannya lagi. Apakah kamu pikir kamu memiliki kesempatan lain? Suara dingin datang dari jauh dengan cepat. Seperti singa, Ye Chen menginterupsi tangan Ki Hao yang bertautan dengan telapak tangannya yang menggelegar. Ki Hao melangkah mundur dengan wajah cemberut. Ye Chen mengejarnya dan menyerahkan pedang Tian Kui. Tak terkekang oleh beban, Ye Chen bergerak anggun dengan tubuh yang ringan, bayangan berkedip di belakangnya. Seberapa cepat, tidak hanya para murid di bawah podium, tetapi juga Ki Hao terkejut. Telapak guntur bergegas. Ye Chen menginjak batu ubin hijau di podium berkeping-keping dan mengangkat telapak tangannya. Tapi dia hanya menggunakan 60% dari kekuatannya di telapak tangan. Di seberangnya, Ki Hao merasakan jejak kekuatan luar biasa dari telapak tangan Ye Chen, yang lebih kuat dari yang sebelumnya. Dia menyembunyikan kekuatannya, cahaya dingin bersinar di mata Ki Dalam sekejap, Ki berhenti, menyerbu ke depan dan mendorong telapak tangannya yang seperti kepala harimau. 78. Ledakan. Pukulan keras lainnya menyusul. Ki terlempar ke belakang dengan dengungan yang membosankan. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Wajah Ki menjadi gelap sekaligus. Tapi sebelum dia bergerak, Ye Chen menerjang ke arahnya seperti singa, menerapkan telapak petirnya yang kuat. Perisai cahaya mistis. Segera, Qi Hao menggigit ujung lidahnya dan meludahkan seteguk darah inti esensi, yang berubah menjadi perisai merah darah darinya. Bang! Telapak tangan Ye Chen mengenai perisai. Hancurkan perisai. Berteriak, Ye Chen menyerang ke depan, mengayunkan lengannya dan meninju perisai. Retakan! Perisai yang dikumpulkan oleh Qi Hao tersentak. Qi Hao didorong mundur, mendengus. Benar-benar aneh. Qi Hao surut. Keheranan terukir di wajahnya untuk pertama kalinya. Ini belum selesai. Ye Chen? Yang berdiri di depan Qi Hao, tidak memberinya kesempatan untuk beristirahat dan tiba di depannya dengan langkah besar. Perisai hancur, Qi Hao hendak mengaitkan tangannya tetapi diganggu oleh Ye Chen lagi. Carilah keberuntungan, jika aku di sampingmu. Ketika suara dingin Ye Chen muncul, gerakan klasik of biss langsung muncul. Seganas binatang buas yang berlari menuruni gunung, gerakan aneh Ye Chen berubah, seperti harimau, kera, singa, dan serigala. Tangan, lutut, bahu, dan bahkan persendian adalah senjata tajamnya. Ye Chen menangkap, memukul dan merobek. Taktik ini lagi, para penonton tercengang. Dikenal oleh para murid yang menyaksikan pertarungan antara Ye Chen dan Zhao Long, gerakan pertempuran yang menakutkan ini sangat kuat dan cepat, meskipun umum. Zhao Long dikalahkan oleh gerakan itu hari itu. Itulah keterampilan gulat dasar, mengapa mereka dilakukan dengan sangat aneh oleh Ye Chen. Saya pikir Ye Chen tidak terlihat seperti laki-laki tetapi binatang buas. Ini sangat aneh. Nak, kamu luar biasa. Xiong'er mengagumi pertarungan di depan meja judi, lidahnya menjentikan lebih dari sekali. Ah! Raungan Qi Hao datang dari podium. Meskipun jauh lebih kuat dari Zhao Long, Qi Hao yang mampu melakukan beragam keterampilan mistik diinterupsi oleh Ye Chen setiap kali dia akan menerapkannya, dengan cetakan kepalan tangan dan kaki di sekujur tubuhnya karena malu setelah Ye Chen mendekatinya. Saat ini, senyum mencemooh menghilang dari wajah Zhao Long. Setelah menyombongkan statusnya sebagai kakak senior, Zhao Long yang arogan dipukuli seperti anjing liar. Ini, para murid dari puncak renyang yang bersorak untuk Zhao Long Tertegun. Ki Hao, kakak senior yang selalu mereka hormati dan takuti, dikalahkan oleh seorang kultivator pada tahap kondensasi Ki. Aku, aku melihat kakak laki-laki Ki -laki Hao sangat canggung untuk pertama kalinya. Petik 2. Kakak senior Ki mencapai tahap inti manusia. Ye Chen sedang dalam tahap kondensasi Ki. Mengapa dia begitu kompetitif? Dia menggunakan ilmu sihir. Meskipun dia pendiam, Susinya berkata dengan suara dingin yang mematikan dan menggertakkan giginya karena kesal terutama saat melihat Ki Hao diserang. Sihir, iya, ilmu sihir, murid-murid dari puncak renyang semuanya menimpali. Ye Chen, kamu menggunakan sihir. Betapa tak tahu malu. Ketika seorang murid berteriak dengan kesal, murid-murid lain juga mengutuk dengan keras, mengikuti teladannya. Efek berantai segera muncul di bawah podium. Marah, para murid berbagi hubungan baik dengan Ki Hao semua mengikuti. Celaan? Kutukan, dan teriakan mereka naik dan turun. Turunlah, Anda tidak pantas bertarung dengan kakak senior Ki. Telur dilemparkan ke arah Ye Chen di podium dari kerumunan. Banyak murid mengambil tindakan, melemparkan telur dan daun sayur busuk ke podium dan meminta Ye Chen turun, yang harus berhenti. 79. Iritasi bertepi di bawah podium dan kutukan tidak pernah berhenti. Suara-suara mengganggu pertarungan di podium. Canggung Ki Hao punya waktu untuk terkesiap. — Gunakan sihir! Betapa kotornya! Murid-murid dari puncak renyang tidak melepaskannya dan mengutuk tanpa batas. Mata Ye Chen berkilat dingin dan menjentikkan dari muka ke muka. Dia berkata dengan kasar, kamu berani mengutuk lagi. — Kamu menggunakan sihir, tapi melarang kami berbicara. Salah satu murid berbaju putih dari puncak renyang memarahi. Kau bisa memintaku untuk tutup mulut. Tapi bisakah Anda meminta semua orang yang hadir untuk tutup mulut? Alih-alih keterampilan ortodoksi, Anda berkonsentrasi pada praktik yang tidak jujur. Menghadapi tuduhan palsu, Ye Chen tidak bisa menahan gelombang kutukan meski marah. Gosip itu menakutkan. Ye Chen merasakan apa arti pepatah itu. Dentang. Di seberang Ye Chen, yang terganggu, Ki Hao menyerangnya dan pedang setengah bulan menerjang ke arahnya. Engah. Luka berdarah muncul di dada Ye Chen, darah muncrat. Pergi mati, Ki Hao berteriak dengan fitur ganas dan menyerang ke depan seperti anjing gila. Kilatan cahaya bertahan di atas jarinya dan menembak saat jarinya bergerak. Engah. Sebuah lubang berdarah ditusukkan ke bahu kanan Ye Chen. Qi Hao menyergap lagi. Ye Chen mundur, yang wajahnya langsung membeku. Adegan hari ini mirip dengan hari ketika dia diserang secara tiba-tiba di pegunungan di belakang sekte tersebut. Ye Chen dalam keadaan buruk karena serangan diam-diam dan cedera berikutnya. Gila! Qi Hao tidak memberi Ye Chen kesempatan untuk bernapas, telapak tangan, tinju, dan pedangnya menyebar. Brengsek! Malu padanya, Xiongher di bawah podium tidak tahan melihat, membanting meja dan memaki Qi Hao. Tapi dia diabaikan. Kalahkan dia, sementara Ki Hao melakukan serangan balik, sorakan para murid dari puncak renyang mengguncang alam semesta. Kakak senior Ki tidak akan kalah. Su Sinyu menghela nafas lega saat melihat Ye Chen kalah. Kotoran, ini tidak adil. Sionger langsung melompat ke atas meja dan berteriak. Dia adalah bangkir pertaruhan. Taruhan batu roh pada Ki Hao mencapai 70 hingga 80.000 ribu, tetapi yang bertaruh pada Ye Chen hanya 100. Jika Ye Chen kalah, Sionger harus membayar 70 hingga 80.000 ribu batu roh kepada para petaruh. Dia berperilaku cemas bukan karena batu roh. Meskipun Ye Chen baru baginya, Sionger melihat melalui Ye Chen, seseorang yang berharga untuk berteman, dan memperlakukan Ye Chen sebagai teman sejati. Setup dan serangan diam-diam dari Ye Chen membuat marah Sionger. Engah! Engah! Darah terus memercik di podium. Setelah penyergapan yang berhasil, Ye Chen dipukuli oleh Ki Hao yang gila ke tepi podium, tanpa ada waktu untuk bereaksi. Pergi mati. Saat raungan terdengar, pedang Ki Hao menembus udara. Engah! Darah menyembur lagi. Ye Chen tidak mengelak kali ini atau jatuh dari podium, meskipun bahunya tertusuk. Hari ini, kebencian baru dan lama semuanya hilang. Suara Ye Chen sangat dingin. Tangan kirinya menyambar pedang panjang Ki dan tangan kanannya mengalirkan semburan energi vital yang ditinju tepat di wajah Ki Hao. Ki dihantam oleh kepalan tangan Ye terhuyung-huyung. Ye Chen memberinya satu pukulan lagi. Ki melangkah mundur sebelum dia memantapkan dirinya. Bertarung. Berteriak, Ye Chen menyerang Ki seperti singa terlepas dari pendarahan. Kesal, dia tidak menunjukkan belas kasihan ketika menghadapi sekawanan orang munafik yang berbahaya, tetapi bergegas ke Kihao dan melakukan serangan balik dengan keterampilan klasik dari Bisu Resel. Melolong. Melolong. Setiap kali Ye Chen menyerang, raungan binatang buas meledak karena marah. Ah! 80. Memiliki rambutnya yang tergerai, Ki ditahan oleh Ye Chen, berteriak tetapi tidak bisa melepaskan kekuatannya atau menerapkan keterampilan rahasia apapun. Sihir, dia menggunakan sihir lagi. Murid-murid dari puncak renyang mulai ribut ketika melihat Ki Hao dihajar oleh Ye Chen lagi. Penonton lain bergabung dengan mereka. Kali ini suara mereka lebih gencar dan bersemangat. Tidak semuanya adalah teman Ye Chen, tetapi merasa kasihan pada batu roh mereka. Mereka berjudi di bawah win dan cloud podium. Kecuali Sionger dan Ye Chen, semua orang yang hadir bertaruh pada Ki Hao. Jika dia kalah, batu roh mereka akan hilang. Dia menerapkan ilmu sihir, betapa lusuhnya dia. Turun dari podium, Anda tidak pantas bertarung dengan kakak senior Ki bahwa dia ke balai regulasi. Bergegas ke arah Ye Chen, gelombang kutukan, celaan dan teriakan bersama dengan fitnah sihir ingin menghentikan pertarungan dan menghemat waktu Ki Hao untuk beristirahat. Ye Chen tidak akan pernah melakukan kesalahan yang sama karena dia telah dihitung sekali. Dia tidak menghentikan serangannya tetapi menyerang dengan ganas seperti binatang buas. Setiap pukulan menghajar Ki Hao, yang berdarah. Ah! Wajah bengkok Ki Hao juga tidak bisa membantunya. NAK! Bagus sekali! Sepotong kain putih digeledah di suatu tempat dan dilambaikan oleh sionger yang berdiri di atas meja judi. SENIOR, KAKAK SENIOR, apa yang harus kita lakukan? Murid-murid dari puncak renyang semuanya menatap Su Panik! Su tidak pernah membayangkan bahwa Ye Chen membalas ketika dia dipukul terus-menerus dan bahkan dipaksa ke tepi podium. Bang! Di podium, Qi Hao dipukul oleh Ye Chen. Bang! Qi Hao jatuh di podium, yang retak. Ketika dia berdiri, dia menyeringai, Ye Chen, kamu tidak bisa mengalahkanku. Ye Chen mengerutkan kening pada kata-kata ini saat akan menyerang Ki Hao. Energi vital yang beredar di dalam tubuhnya dibatasi oleh jejak energi yang kuat dan begitu pula lautan ramuannya. Mantra Roh Surga. Ye Chen melihat lengannya dan menemukan bahwa mantra kuning yang ditempelkan di atasnya meleleh ke dalam tubuhnya. Ya, itu mantra Roh Surga. Tanpa diduga, Ki Hao memiliki mantra yang berharga ini. Energi spiritual Ye Chen disegel. Dia ditakdirkan untuk kalah. Kita tidak akan kalah kali ini. Kakak senior Ki telah merencanakan ke depan. Murid-murid dari puncak renyang menghela napas lega. Kemenangan itu tanpa ketegangan. — Ki Hao, betapa malunya kamu! — Xionger mengutuk dengan keras, kamu menerapkan mantra dalam duel dengan seorang kultivator di tahap kondensasi Ki. Anda pria keji. Saat ini, Qi Hao hanya menutup telinga terhadap pernyataan itu. Dia menjadi pusing karena penghinaan. Gagasan bahwa dia harus mengalahkan Ye Chen dengan cara apapun menguasainya. Wajah Ye Chen membeku. Ini adalah pertama kalinya dia dibatasi oleh Spell of Heaven Spirit. Dia tidak bisa mematahkan mantra mengerikan dengan tingkat kultivasi saat ini. Energi vital saya terbelenggu. Aku tidak bisa mengalahkannya. Tatapan mata Ye Chen disorot dan memudar. Dia mengira api sejatinya disegel ketika lautan eliksir ditahan. Dalam kasus seperti itu, dia tidak bisa menang tanpa energi vitalnya meskipun tubuh yang kuat dan kemampuan tempur yang luar biasa. Hahaha. Ki Hao tertawa muram tanpa menahan diri. Kamu akan menjalani hidup yang lebih buruk daripada kematian. Menghunus pedangnya, Ki Hao mendekati Ye Chen perlahan dan menghargai kemarahan tak berdaya Ye Chen. Siapa yang akan hidup? Siapa yang akan mati? Ini belum diputuskan. Tersenyum dingin, Ye Chen bersiap untuk bertarung.